satu lembar bukan tentang puasa, bukan tentang salat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia.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 Assalamualaikum, kaum salam. Kamu ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantu kalau kau menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin sama sampai ke batas waktu tertentu, waktu tulis saya pinjam kepada kamu. Lima ribu akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas, ya, banyak juga bulan Mei, maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020 Oke, okay. sekarang bulan.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 Seorang sahabat datang menjumpai Nabi Ummi Matas Ibu saya sudah meninggal Apa atas wa anha Kalau saya bersedekah Apakah pahalanya sampai kepada almarhumah Ibu saya kata Nabi tasaddaq Bersedekahlah Sedekahmu sampai Maka wahai anak-anak durhaka, -anak Yang sudah mati Ibu dan bapakmu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 dia kena diabetes Air putih Bagus, mengalir Sedekah sumur bor, pergi ke masjid Putar keran, gak ada air Tanya pengurus masjid Pak pengurus, ya mana sumur bor? Gak ada, saya buatkan Langsung bunyi Itu berarti cash itu Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodakoh tapi Pak Ustad saya jangan kan makan saya pun Senin Kamis Pak Ustad doa Allah maafirlah warhamhu afihi wa muannihu bangun tengah malam Rabil Firli walidaiya warhamhu maka marabbayani salirok apa itu binah binah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada dalilnya dari tiga aspek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 ini masjid tangganya dari belakang berarti mimbar ini ah. mimbar Nabi tangganya dari depan tiga lantai, satu, dua, tiga jadi yang dimaksud dengan bin'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya misalnya, jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari eh pak bapak oh ngapain? aku mengagungkan Allah di bulan rajab bin'ah itu karena tidak ada dalilnya sama sekali tapi selama ada dalilnya tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bin. malam Jum'at baca Yasin kumpul 10 orang baca Yasin Yasin wal Qur'anil haqim innaka la minal mursalin bin'ah lo coba lihat dalilnya yang dibacanya itu Quran apa Quran Quran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 itu sebelum ngapal Qur'an yang dihapal hatinya dulu Apa hati Qur'an? Ya? Ya sih Tapi jangan hatinya aja seumur hidup Yang lain juga nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin Baca Yasin bin Ah Loh Yasin kan Qur'an nah. Baca Yasin malam Jumat gak masalah Seumur hidup baca Yasin masalah Karena banyak surat yang lain Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah al Nisa Ali imran Nisa Al-Maidah, Al-Aham, nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya, bin ah. Selama ada dalilnya, tidak, bin tidak, bin. Ustadz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Sokrates, Thales, Demokritos Itu adalah pemikir-pemikir dari Greek Yunani kuno Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far al-Mansur Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan Nama lembaganya Dar al-Hikmah Dar rumah, hikmah ilmu pengetahuan Dibuatlah Dar al-Hikmah, rumah ilmu pengetahuan Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Avicenna. Karena orang barat payah menyebut Ibnu Sina Averros Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles. Second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab tapi dari Pomala. <tuh> SDIT Alfarabi. Ini supaya wali murid tahu anak ibu di mana. SDIT Alfarabi. Alfarabi itu artinya apa? Ya SDIT. <guluh> Alfarabi itu di, di Barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Alfarabi. Saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Alfarabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, aqidah, akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof-filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaAllah. Amin. Amin. Ya Allah. Nah... Yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati Kalau dari mulut, ke mulut juga masuknya Tapi kalau dari hati, ke hati juga masuknya Kira-kira yang saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15 Sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara Masuk tak ke hati Bapak Ibu? kalau tak masuk ke hati bapak ibu berarti yang ceramah itu nggak dari hati dari mulut ke mulut juga masuk yang sampai ke mulut pun tak masuk na'awusubillah yang pertama kali tulus ikhlas karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru, makanya saya lebih memilih menjadi guru, saya sampai sekarang menjadi guru, cuman saya tidak punya kelas dulu sempat jadi dosen habis itu keluar kelas saya sekarang masjid Lapangan sepak bola Sama stadion Sama gedung olahraga Sport center Antam Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas Semua tempat menjadi tempat mengajar Guru yang pertama harus ikhlas Yang kedua Tingkah laku perbuatannya Guru digugu dan ditiru Guru itu dari mulai cara minumnya nya diikut orang Guru minumnya tangan kiri yang minum tangan kiri itu setan berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri berarti guru saya guru setan hati-hati jadi guru oleh sebab itu maka guru ini luar biasa guru ini luar biasa Bapak Ibu perbuatan yang tidak putus setelah mati guru PNS setelah mati putus yang kan mati pensiun aja putus kembali lagi mati tapi guru saya dulu punya dosen kata dia saya ini lulus hakim tapi kemudian saya tinggalkan hakim saya pilih jadi guru kenapa gitu pak dosen karena kalau saya jadi hakim satu tahun ada sepuluh perkara sepuluh senang kepada saya sepuluh benci yang menang senang yang kalah benci tapi menjadi guru tidak akan ada murid saya yang benci kepada saya betul guru SD saya berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang asal pelajaran saya nggak dapat diantukkannya Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya, saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya, saya sampai, akan, sampai mati, saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu, maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu, Menjadi guru, Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai antam keluar mau jadi guru Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu Bapak jadi guru bagi keluarga bapak, itu kita sudah menjadi guru insya Allah Mak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah Tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan, Mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa, nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Allah. Sampai hari ini, kalau ketemu barang-barang di jalan, tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah al ma'di. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau mau sakratul maut Pesan paling jitu sampaikan Pas mau mati Jangan makan haram <tuh> Luar biasa itu mereka berkesan Sampai anak cucu akan mereka sampaikan Nenekmu dulu ketika mau mati Pesan terakhirnya Jangan makan haram Baru sebut la ilaha illallah <tuh> Pertama ikhlas Yang kedua Perhatikan tindak tandukmu kau dikugu dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati, akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati, meninggal dunia, setiap bulan rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, bapak, cucu, bapak, ibu, yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati, dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari pomala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? <tuk> saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa. Yang penting bisa membahagiakan orang tua, itu saja. Jadi setelah itu sampai ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka saya lalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP udah kumat darah tinggi main kalau belum bisa menye membahagiakan dia jangan menyusahkan dia maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit tiba-tiba udah sampai dari ke Mekah Ma, aku udah di Mekah Hah, dari mana kau dapat ongkos ada tabunganku sikit-sikit pergi ke Mekah kerja pulang bayar hutang Yang pernah menyusahkan orang tua oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah ridha Allah fi ridha walidain wa fi suhutil walidain Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun nubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung? Pergilah ke kota, akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen malam ceramah di masjid direkam, di upload khutbah, di -upload, like and share akhirnya viral diusir beberapa kali, makin viral dibully, dibully, dibully, makin viral akhirnya yang membuli saya tobat sekarang ini orang makin dibully, makin viral udah kita diamin aja lah. itu semua itu kerja kita atau kerja Allah Kerja Allah kerjakan kerja kita urusan Allah biar Allah yang ngurus kita hidup ini sama macam bawa pancing kita kita tugas kita ambil bambu pasang kail cari cacing letakkan masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus urusan Allah yang kau urus kata Allah yang mendatangkan ikan ini urusan aku sepuluh pancing pasang, itu urusan kita tarik pancing satu cacingnya hilang, cari pancing satu kailnya hilang, cari pancing satu talinya hilang yang ke sepuluh, mambunya hilang marahkah kita? tidak karena urusan kita sudah selesai serahkan urusan Allah, pulang ke rumah rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah tapi ikan ma, ikan mas. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah, berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul. Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi kan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja, dibangunkan ibu besok pagi. Bang, bang, bang, Apa enggak kerja masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu Ibu jangan marah, biarkan aja Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar Dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah Harus <risas> ada usaha Dan ikhti ikhtiar Pertama, niat cari ridha Allah Kedua, senangkan orang tua Ketiga, berusaha Setelah itu, tawakal Hidup jangan susah Hidup sudah susah, jangan bikin susah Hidup sudah pahit, jangan minum kopi, pahit Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, bang, kata istrinya Bang, ini duit apa bang? Duit sial Oh duit sial Udah kusumbunyikan kau dapat juga Bapak menikah sama ibu Ibu menikah sama bapak Apakah hartanya jadi satu Atau harta masing-masing Mereka mau hartanya jadi satu Dan bapak ketakutan Itu yang saya baca sekarang kita baca ayatnya. Wa yakul walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. waladun kalau dia punya anak, falakum arbuu kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap <SILENCIO> Saya ulang sekali lagi <SILENCIO> Hai para suami Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak <SILENCIO> Kalau ada anak kamu dapat seperempat Artinya hartanya misal Misa. Harta bapak beda, harta ibu beda Ibu kerja, punya kebun Punya tanah, punya speedboat Itu harta dia Bapak punya usaha, harta Bapak Meninggal Ibu 50% untuk Bapak <tik> Apa beda harta Ibu Dengan harta Bapak? Di dalam harta Bapak ada hak Ibu Dalam harta Ibu Tidak ada hak Bapak <tik> Takbir saya ulang sekali lagi ibu menikah dengan bapak bapak menikah dengan ibu ibu bawa harta bapak bawa harta bedanya apa? dalam harta bapak ada hak ibu dalam harta ibu tidak ada hak kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? karena bapak wajib memberi nafkah. Naf naf. kewajiban bapak 5 pertama kasih makan Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ih! Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta Jelas? Jelas Jadi tidak serta-merta setelah menikah Jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu Tadi kita sudah akad nikah Semua hartamu, milikku, sorgamu, di bawah tapak kakiku oh tidak begitu makanya laki-laki harus ngerti perempuan juga harus paham kalau tidak sedang main bola aja ada aturannya, statuta kalau tidak akan hancur tapi insya Allah jelas Pak Ustad minta tolong doakan ibu saya sudah lama sakit nanti kita doakan di akhir majelis bukan cuman ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan bagaimana niatnya doanya bagaimana niatnya doanya mandi tobat itu aku berniat uslat, taubat, mandi tobat saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia bahasa Makassar, bahasa Jawa bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala bagaimana cara mandinya Pak Ustaz? seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Di mana mandinya Pak Ustaz? di laut bisa kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustaz yang 70% adalah lautan Nah, mandi di laut, apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. <tik> taubat. Setelah mandi taubat, salat sunat taubat, ushuli sunnat taubat, rokaat ini lillahit ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Apal kok ammaeta salun? Tidak. Wadhuha? <tik> Tidak. Kulhu? Apal ambajakul? di sujud terakhir banyak berdoa berapa kali sholat sunat taubat sehari sebanyak banyaknya kami dulu dipesankan guru kami pagi sholat sunat taubat siang sholat sunat taubat petang sholat sunat taubat sebanyak banyaknya sholat sunat taubat sholat sunat taubat sholat sunat taubat sholat sunat taubat ushuli sunat taubat taubat, taillillah taala mamin muslimin yuzni buzamban ada orang yang silap kilap salah berbuat dosa semuanya ta'har, bersuci berwuduk mandi taubat Suma yusolli rakaataini salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu la. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat. Bulan Syaaban tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min al syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Wah, oh, ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak Cara membagikan orang tua Berjarak jauh dengan kita Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua Mungkin hanya satu tahun sekali Idul fitri saja Karena harus bekerja di PT Antam TBK Sulawesi Tenggara Ada sesuatu Yang tak bisa kita bayar Dengan uang Tak bisa dibayar dengan uang yang bisa merasakan ini, orang yang orang tuanya sudah meninggal yang masih hidup, tak bisa lam ya'rib man lam yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya karena tak bisa dirasakan. setelah orang tua itu tak ada barulah kita rasa dunia ini hampa tak ada gunanya duit itu tak ada gunanya mobil itu tak ada gunanya rumah itu tak ada gunanya apapun tak ada gunanya waktu dapat saya gelar dokter. doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah tak ada guna tak bisa lagi diceritakan dulu apapun yang dapat diceritakan Ma aku dapat sorban dari Ma aku dapat peci selalu pulang tak ada pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Sarif Ali, tak ada guna paling-paling ditulis di Balehu aja profesor untuk nunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng <Syukur> Nanti setelah dia tidak ada Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu Mana saja ada yang dulu dia pakai waktu sholat Dimana dia dulu sering duduk Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat Tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu, lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah duduk kok di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada. Ciumlah tangannya Peluklah badan Ciumlah keningnya Kalau kau ada duit, kirimlah Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustadz Mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang Allah tidak marah Tapi kalau kau mampu, kirimlah Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar Untuk memasakkan dia di rumah berkirimlah karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi hampa maafkan mumpung dia masih ada idul fitri paksa-paksakanlah paksa pulang mahal tiket pesawat tabunglah teleponlah masih ada dia menyambut teleponmu berikan hp yang kira-kira lama dia pakai Tinggalkan, Mak Ini chargernya, ini handphonenya Ini baterainya persiapan Kalau rusak, pasangkan di sini Nanti kalau aku telepon Sampai masanya nanti Handphonenya berbunyi Tapi tak ada yang Selagi dia masih ada Senangkanlah hatinya Kirimkanlah kain Kain itu tidak akan dia pakai Tapi insya Allah menyenangkan hati dia Ketika hatinya lapang, lapang rezeki Ketika hatinya senang, senang hidup Tapi kalau sudah hatinya sempit Meleleh air matanya rindu Karena tak pernah kau telpon Disitulah awal azab Allah datang Kau akan berenang dalam kesengsaran Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua Dosa ibu bapa Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah ar Rahim dosa kami ya allah melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami tak dapat kami balas budi baiknya ya allah kami 9 bulan 10 hari kami di 2 ya. tahun kami disusukannya Mengalir darahnya dalam badan kami Tak dapat kami balas Tak dapat kami balas kebaikannya Sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana fa ini Tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah Kalau dia masih hidup Sohih, jasadaha, sehatkan badannya Kawi imanaha, kuatkan imannya Allah Berikan dia istiqamah dalam iman dan islam Kalau dia sudah meninggal dunia Lapangkan kuburnya ya Allah Nawir qabroha, terangkan makamnya ya Allah Allah menjadikan al kuburnya rada min riadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman syurga. Ladajakan kuburnya kufratan min kufarin nirat, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Bismillah. Ya Allah menjadikan anak-anak barin al walidiah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allah makhfuzum mengkuli suwashor, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana alamna amfu kami sudah banyak buat silap, salah dan dosa. Wa Wa'ilam taufirlana kalau kau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunan khasirin. Sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'allah minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini, Ya Allah. Waja'allah minal mutatahirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waja'allah min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'allah akhira kalamina indah tihai ajalina. Kalau ajal kami sampai, malekal maut tiba mencabut nyawa kami jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Kalimantul haqqin alaiha nahya dengan itu kami hidup wa alaiha namutu dengan itu kami mati wa bihanu wa'asu dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di badan masyarakat Rabbana atina fidunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adha banar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi